Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Toshiba Bomba Ini Keluhannya ini tidak bisa Mengeluarkan Suara Begitu ya katanya ya Terus eh, Kita coba dulu eh, Pakai remote ya Oh, ya. Ini sampai 65 ini tidak ada suara. Oh, bentar. <tuh> Mungkin dari STB-nya ini yang belum dibesarkan ya volumenya. Kita kecilkan dulu, kita perbesar hmm, volume STB ya dari STB. Stb kita perbesar lagi ya cuma dua ya. Oh oke okay. ya sepertinya ada ya cuman kecil ini suaranya. Bentar ya kita kecil dulu. Nah ini ya. Kecil sekali ya suaranya eh, Cenderung ke triple Suaranya ini Kita akan bongkar ya Nah ini ya Seperti ini Dalamannya kita akan ubrok uh, ini ya, ini dari STB. Dari STB nanti kita akan langsung jumper saja, karena yang uh, apa ya yang analog ini kan sudah tidak ada siaran analog. Jadi kita akan jumper dari STB ini menuju ke power amplifier-nya ya, dari ke TV. Okay, ya jadi ini ya ini elko ini adalah pin input dari uh, power amplifier ini ya yang pin 8 ini nah ini uh, akan kita cabut salah satu kaki komponen elko ini ya uh, jadi <coughs> ini adalah uh, Trik saja ini kalau kita males nguprek ya Jadi kan sekarang siaran digital ini ya Nah ini kan kemungkinan ini dari eh, IC ini, IC EPROM ini Atau pendukungnya ini mungkin yang rusak Jadi kalau kita ini males nguprek ya Kita jumper saja ya karena siaran analog ini sudah tidak ada jadi ya kita langsungkan saja uh, ke STB gitu ya nah ini satu kaki ini dilepas kemudian di jumper langsung menuju ke uh, output dari STB gitu ya uh, ini STB nah ini Nah ini kan elko yang menuju ke IC ini ya Kecil ini Ini mungkin switchnya ya Yang ini kita lepas dulu Nah oke okay. Nah ini kita Jember uh, ya Pakai kabel saja ya Sebenarnya ini Tidak usah pakai kapasitor juga tidak masalah Ini berhubung Sudah ada jemberan seperti ini ya Tinggal pakai saja ya Nah ini Nah uh, ini ini langsung menuju ke STB ya. Walaupun ada komponen-komponen ini seperti resistor maupun e, kapasitor ya. Oke, kita coba. Hmm, sudah ada suara. Kita coba di depan. ini sinyalnya selek ya Bentar ya? ternyata kan. sudah ada suara ini ya Coba kita pakai remote TV nya ya kita coba pakai remote TV nah ternyata tidak ada masalah ya jadi di Besarkan maupun dikecilkan, volume TV pakai remote ini juga masih bisa ya, jadi tidak ada masalah. Eh. Kita besarkan lagi, kita coba dari STB juga masih bisa ya Oke okay. jadi seperti itu ini hanyalah trik yang males ngeperk ya males memperbaiki yang penting bisa nyala normal gitu ya Oke okay, kita aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh